Yo, apa apa WhatsApp. Selamat datang lagi, kembali lagi di channel gua ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal ngegambar. Oke, ini adalah sesi terbaru dari channel gua ya, kan? Karena uh, menurut gua channel ini kurang berisi. Mm, gitu loh, kebanyakan game, coy. kebanyakan game. Main mulu. <laughs> Dan hari ini gua bakal uh, ngadain uh, gua bakal ngadain uh, itu tadi ya, acara baru di channel ini seperti biasa lah ya. Oke, okay, dan itu dia tadi Dan oke, okay, alright Langsung kita berada ding, Langsung berada di uh, Sesi ini ya Dalam no, mm, Oke, okay, ini dia ya Ini not gua ya <laughs> Ini not gua sudah ada beberapa yang gua gambar nih gengs Oke, okay, nah ini dia nih Bagaimana nih? Menurut kalian berapa nih nilainya nih? Ini siapa tebak? Bagi kalian yang tahu dan nonton anime ini ya Siapa nih tebak nih? Siapa ini tebak coy? Uh, aduh, fotonya kayak gini nih Nah, kayak gini lah ya lagu tampilannya Biar nggak landscape ya Dan ini juga kemarin gue upload kan <laughs> Apinya sulit banget gengs Ngegambarnya ya Dan ya, sesuai judul ya Oke, okay, dan ini gambaran gue nih Coba-coba doang uh, Dan ini juga nyoba coba doang nih Orang ngeluarin listrik Anjir, itu listrik apa air? <laughs> Oke, okay, dan hari ini gue bakal nyoba lagi nih ya Oke, okay, kita coba Menggambar ya sesuai judul lah Kalian sudah pada baca semuanya Gambar, okay gitu kan, oke, okay, gue bakal cari dulu deh ya kan, bakal uh, kita cari referensi dulu nih biar bisa ngelihat. Oke okay, kita cari CJ animasi ya, oke okay, kita cari animasi kayak gini. Loh kok <laughs> siapa nih yang keluar sih Gak tahu nih gue ya. CJ CJ GTA SA ya kita tulis SA. Nah, kayak gitulah kita tulis ya coba. Hmm, yang mana ya, guys? Harus yang gue gambar ya. Atau ini ya? <laughs> ini biasa banget ya. Biasa banget ini, gengs. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini nih Dia pada saat ketawa kayak gini lumayan ya kan. Cuman bakal gua rubah mulutnya biar lebih seram gitu loh. Biar lebih seram. Oke. Okay. Eh kok buka YouTube? Kirishima, Kirishima. Kalau kalian tahu Kirishima ini di uh, anime juga ya. Nah, giginya kayak gini nih. <laughs> giginya kayak gini lumayan kan? Oke, okay, nah, ini dia giginya gitu kan Oke, okay, bakal kita download dulu Oke, okay. download dulu Mana, ini Sa Kita letakkan dulu ya Oke, okay, itu dia tadi, udah kan, udah kita pilih Semuanya, oke, okay, dan sekarang Ini dia, kita sekarang sudah di uh, kanvasnya ini kerekam gak sih? Oke, okay, masih terekam saja ya, oke, okay, mari kita Coba, gengs, oke, okay, ini kita gambar kepalanya doang ya, gengs Dan juga ngewarnain ini rada sulit Ya, menurut gue, soalnya ini gradient ini Coba kalian lihat gitu kan, dari Ujung kepala, ujung sebelah sini, ke ujung kesini kan terang tuh dari sini gelap, ini malah ke terang gitu loh. Oke, dah kita coba saja gitu. Kita bakal gambar kepalanya, gengs. Oke, <tiri> dari mana ya? Gue bingung nih. Kita bakal bikin sketsa dulu seperti biasa lah. Oke, nah ini kok salah-salah. Permulaan itu, kita harusnya pakai pensil dulu, gengs. Pakai pensil gitu kan? Nah, pakai pensil, kita bakal sketsain dulu lehernya nih. Dari leher, harusnya kepalanya dulu ya, kok leher duluan? Oke, ulang dari kepala dulu, coy. Oke, kepala itu kan kayak gini. Nah, kita gambar secara uh, sketsa dulu, gengs. sketsa dulu kita gambar kayak gini ya Oke, okay. kok nih dari hadap sana ya? Oke, okay, bentar, hapus dulu nih. Terlalu miring, gengs. <laughs> terlalu miring ke sana ya? Oke, okay, kita coba ke sini nih. Nah, oke, okay, jangan waduh, oh, ini dia bakat terpendam gua, gengs. Terbakat terpendam gitu kan? Oke, okay, dan terus di tengahnya itu, di uh, seperti biasa, diletakkan kayak gini, tambah gitu kan, biar ada sisi dimana kita ngeletekin matanya itu kan katanya, ya gue kemarin itu nonton ini di Tara Arts bagi kalian yang subscribe juga ya salah, kok oh, dia ngadep kiri ya ini gambar gua nih ulang nah, kayak gini udah jadi gengs <laughs> oke, udah jadi ya akhirnya dan ini, uh, ini uh, garis mata nih, nah garis mata ya ini garis mata, terus di sini nanti hidung, di sini mulutnya nih. Nah, ini mulutnya sini ya. Nanti mulutnya di sini nih. Nah, itu udah jadi ya. <laughs> udah jadi. Kepalanya ini gua bikin rada lonceng ya. Ini udah hadap kanan ya, sama nih, sama gambar nih udah nih. Oke, tinggal kita gambar telinganya nanti. Oke, matanya dulu nih. Mata CJ ini kayak gimana, gengs? Oke, okay. kita gambar yang di sebelah kanan dulu. Gambarnya nih mata sebelah kanan ya. <laughs> Lumayan sulit ini cih. Oke, okay, gambar matanya kayak gini Lingkar Oke, okay, ini kayaknya gini nih Ini bakal mungkin gua percepat aja nanti ya Jadi kalau ini nunggu kelar Lama banget coy Oke, okay, salah Arahnya salah ya Ulang lagi Nah, beginilah ngegambar guys Cuman ini gua suka gitu loh Jadi ini mungkin bakal nanti Bakal gua lanjutin konten-konten kayak gini guys Karena gua juga suka ngegambar kayak gini nih Oke, jadi bagi kalian yang suka kayak konten kayak gini langsung saja di komen ya Bakal ngegambar apa lagi selanjutnya gitu ya kan Oke, kita hapus lagi bawahnya ini terlalu lebar ini cuy Nah, jadi dah kan Matanya rada-rada sipit kayak gitu cuy Terus sebelahnya lagi di sini rada jauh ya Oke, rada jauh di disini Set. Soalnya gue itu ngegambar biasanya kan guys gua gitu ngegambar biasanya harus ada contohnya. Nah ini dia contohnya. Wah wow, udah jadi nih. Mumi. <laughs> jadi mumi. Aduh, oke okay. dah jadi ya. Matanya tinggal kita garisin kayak gini ya. Lagi ya. Nah garisin kayak gini. Iya. Terus ininya di sini juga. Nah. Ya langsung jadi Clan Hyuga <laughs> matanya Tidak ada hitamnya. Aduh. Ntar ini dihapus nih kayak juling nih cuy. Oke, bentar di sini nanti bakal kalian yang nilai ya, berapa uh, kemiripannya ya, gengs? Oke, ini bakal gue percepat aja dari dulu ya. kawan-kawan semuanya, oh, kembali lagi. Oke, okay, kita warnain dulu. Ini by the way kok jadi berubah ya muhanya ya? Mukanya jadi berubah ya. Kok nggak kayak si J gua gambar ya. Oke, okay, udahlah ya kan kita lupain saja si J. Ini pokoknya ucok versi gua dah ya kan. Jadi ini versinya gua nih, gengs jadi, ya berbeda jadinya daripada yang asli. Kalau sama itu namanya ngejiplak, ya ini jadinya kayak ada. Uh, makanya gua bedain ya, mulutnya mulutnya jadi berbeda gitu kan? Waduh, <laughs> mulutnya jadi berbeda kayak gitu. Oke, waktu dagunya lebih lancip gitu kan? Ini kita bikin bibir kayak gini bisa enggak ya? Oh. Uh... Enggak uh, bagus, ini mulutnya emang nggak ada bibirnya gitu kan? Jadi rada-rada uh, nggak -rada mirip jadinya ini ya. Oke, okay, jadi kita tinggal uh, warnai ya, guys. Ini warna ini gua rada susah nih asli. Gua kalau ngewarnain rada sulit nih, guys. Oke, okay, jadi kita coba saja ya. Kita coba warnain rambutnya dulu. Rambutnya ini warna hitam doang ya, jadi gampang lah ya, lebih gampang ngewarnainnya. Uh, warnanya juga lancip kayak gini aja ya. Oke, okay, ini maju dikit terus. Ini kayak nah kayak gitu kan. Oke, ini bakal gua percepat lagi deh ya ngagambar, ngewarnai rambutnya doang. Ini warna hitam doang, gengs Ini harus teliti nih biar nggak jendal-jendol nanti hasilnya, coy. Oke, bakal gua percepat dulu ya. Oke, okay, ini dia, guys. Sudah jadi warna. Ini kayak siapa ya hidung gini Ya kan, hidungnya kurang lancip, gitu kan? Oke, okay, hidungnya kita ulang nih ya. Kayaknya hidungannya salah nih. Hidungannya kurang bulat, gengs Di sini nah kita coba ya. Oh, Oke, okay, kita bulat-bulatin. Nah, kayak gini, hidungnya coy. <laughs> uh, <laughs> jadi kayak gitu ya, Ucok versi gue ini, coy. Oke, okay, jadi kita bakal warnain. Badannya warna coklatos, ya. Warna coklatos, kita cari sendiri aja warnanya. Oke, di merah sini warna coklatnya itu kayak gimana ya? Aduh, sulit juga nih warnanya. Nih, ya, warna coklat itu kan dari merah, kan dari merah tua. Terus kayak coklat gitu tuh. Nah, ini nih, guys. Jadi, cuman bingung nih, warna coklat itu apa ya? Nah, ini dia nih coklatnya, gitu kan? Oke, ini kayaknya coklatnya bener nih. Nah, ya sip, kita pakai pensil atau pakai spidol ya? pakai spidol ini lumayan sulit, gengs. Coba kita uh, coba dulu ya, warnanya dari sini. Nah, kok salah, kok jadi warna hitam? Kocak, oke. Nah, ini kita coba sini ya? Oke, ini dia warnanya, kayaknya warna pakai spidol, sulit nih, gengs. Asli sulit, bikin gradiennya yang sulit ini, coy asli bikin gradiennya yang sulit ah nyerah nih gua nih. Soalnya nggak bisa nih. Uh, di sini kita bikin gradiennya. Nah, ini dia cuy. Ini dia gradiennya. Oke, okay. mantap sudah dapat. Kayaknya jangan pakai spidol ya. Pakai spidol uh, lumayan sulit ya. Kita jangan uh, kecuali kayak gini nih. Nah, ini kayak gini ya. Kita ulang dulu coretannya. Coretannya kita ulang dari besar ya. Ini gua masih percobaan sih ya. Oke, okay, kita coba. Uh, di sini dulu kayak gini gitu kan rata-rata semuanya. Oke, okay, kulitnya misalkan segi kayak gini kan. Oke, okay, kita mulai dari dahinya dulu deh, dari percobaan dahinya dulu. Soalnya ini ada gradiennya, cuy. Gradiennya klik sini gitu. Sini, sini lumayan terang nih. Nah, sulit enggak? Sulit warnanya nih, cuy. <laughs> warnanya sulit kok jadi berdarah <laughs> gini. Kok jadi berdarah, cuy? Berdarah ini nih aduh. Oke, okay, mungkin terlalu um, muda ya warnanya. Nah, kayak gini nih mungkin. Ah, sulit coy. Sulit sulit sulit. Enakan pensil asli. Oke, okay, kita coba ubah ke pensil, gengs. Kita coba warnanya dari pensil. Kita lebarin dulu. Oke, okay, warna dasarnya tadi coklat kayak gini gitu kan. Oke, okay, kita coba warnain ya. Nah, kan lebih enak gitu Ada tebal tipisnya Sulit juga ternyata Waduh, harus kursus lagi nih gua nih uh, Tentang ini ya Untuk ngewarnain muka ya guys Oke, berarti kita cuma ngewar bisa ngewarnain Rambutnya saja pada episode kali ini ya Oke, mantep sekali Ini adalah perpaduan gigi Gigi Hiu ya. Ucok gigi hiu ini ya judulnya ya. Ini apa yang salah guys? silahkan tulis di komen di bawah ya menurut kalian apa yang beda dari foto ini ke gambaran gua yang ini. Menurut kalian apa yang beda selain mulut tentunya ya? Hidung juga beda ini coy. Oke, sekian dulu video pada hari ini bakal kita lanjutin nanti lagi ya. Mungkin gue ini berbakatnya malah ke arah ngegambar anime ya guys. Coba coba bentar, bentar, bentar. Oke. Bentar dulu kita coba nih Kita coba simpan gitu kan Anime kemarin gue bener loh nih Nah ini Nih bandingin foto Mineta ini nih Nah bagi kalian yang komen tadi Mineta ini namanya bener Ini Mineta ini sama yang asli Nah ini yang gua gambar ya Yang mana uh, Lumayan mirip kan Kalau gambar ini kalau gambar manusia sulit cuy Oke okay. oke okay guys sekian dulu video pada hari ini kasih sudah nonton videonya sampai akhir Video Jangan lupa di like, share dan juga subscribe di channel gue Sampai jumpa di video selanjutnya Gambar apa lagi selanjutnya langsung saja di komen